Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hah? <laughs> <muluh> engkau dengan. <ceurs> <can> <cliers> bagi ]250. apakah kalian sudah ngaret semuanya? saya ini terdengar tangi turu ya aku bikin beraduh kayak saya gula syuket tangi keberet oke oke oke oke oke oke oke Amigo ya, berani brano. Apa takut nanti tanam? Eh? he Bark!